Hadir! Hadir! Namanya? Mas Baul, dia berkelebat, lari ke arah kanan saya. Kesana, bukan, Kesana. Bukan, iya. Ke sana bukan, iya. Cepet banget tadi ya, Mang. Tapi sangat-sangat sulit ini. Lebih Masa, balik ke gitu. sini, ya. sini. Ya, sini aja. Gak apa-apa, tapi kelebatannya ke arah timur. Ke sini kan dia, Mang. Nih, nih, nih, Astagfirullahaladzim, Mang, ayo, Mang. Sini, sini, sini. Ayo, Mas Baul, lati saya. Pemirsa, ternyata sosok tersebut sudah ada di sini. Astagfirullahaladzim. Mas Paul, sini. Agak maju, Mas Paul. Hati-hati, hati-hati. Hati-hati, ya, ya, ya. dulu, ntar dulu. Apa, tadi sosok ini apa yang berkelebat ini? Astek Oh iya, betul. Mas Paul, sosok inilah yang saya cari dari, dari tadi. Ini betul sekali pemirsa. warga menutukan bahwa di sini itu ada sosok yang sangat mengerikan. Inilah sosoknya pemirsa, yang semuanya Mas Paul. Mas Paul lihat, tuh. Astek banget loh, Mang. Mas, jangan terlalu dekat. Iya, Mang. Jangan terlalu dekat. Oh iya, ini sundel bolong, tapi agak samar-samar itu kelihatan di punggungnya. Ini bau banget, Mang. Astagfirullah baunya. Ya Allah, astagfirullah dari ini, astagfirullah dari ini. Maisma, tetap aja di belakang saya, jangan sampai. Iya, ya, ya, ya. langsung ngajakin interaksi aja, Mang. Teng. Bener aja ya. Tadi penuturan warga, Mas Baul, ini sosok ini yang selalu mengganggu. Padahal sosok ini pendatang, dalam arti ya, pendatang ya. yang diceritakan tadi bapak saya interaksi itu ya. Sosok ini bukan berasal dari sini. Ini tadinya berada di pohon gaharu. Karena pohon garunya udah ditebang, hingga ini selalu mencari tempat yang berbau-bau yang tadi saya ceritakan yang bau enak baunya, yang bau... iya, baunya ini kembang sawo iya, bunga sawo itu kan arumnya seperti bunga gaharu tersebut <tuk> tapi ini belum ada tempat yang yang ditempati secara pasti ini berarti masih, masih ngacak berpindah masih ya? berpindah-pindah masih berpindah-pindah masih ada temannya lagi Aku banyak banget tapi yang bang. jelas, Pemirsa, saya fokus ke makhluk ini satu, Pak ya. coba bayangkan kamu tahan sama baunya? Sebenarnya enggak tahan banget loh, Mang. Pemirsa, Masya Allah, baunya minta ampun. Astagfirullah. Bobat, mang. Tuh berat jatuh tuh. Apa tuh? Astagfirullah. Lautu. Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullah. Tapi sangat bahaya ini. Benar juga warga menuturkan bahwa di sini selalu mengganggu warga beraktivitas baik mau ke ladang ataupun mau memanen buah sawoknya. Mas Paul, yang jadi kasihan selagi panen sawok bagus-bagusnya sudah siap mau dibawa pulang ternyata dia nongol di depannya hmm. sawo itu berantakan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ini teman-teman banyak banget. Iya, ya iya banyak Astaga. banget. Banyak sekali teman-teman ini. Yang jadi kasihan sama warga sini sawo itu berantakan nggak bisa dijual lagi. Hancur sih ya. kayak gitu. Gimana ini? Mang. Astagfirullah. Gimana? Saya penasaran banget, ya, mang. Penasaran? Iya pengen, pengen lihat sekali. itu. Ya. Tapi tunggu, dulu. Kalau kamu penasaran, hmm. kamu mau coba buka? Iya, mang. Pemirsa. Teman saya, Mbak Isma, mau coba buka, tapi sebelumnya nanti dulu, Mbak Isma, ambil Saya kunci dulu. Tolong kamera agak ke sini, saya kunci dulu. Aman, aman, aman, insya Allah. Astagfirullahaladzim. Iya. Silakan, pemirsa, teman saya ini. Mbak Isma mau mencoba. Enggak apa-apa, Mbak Isma, enggak apa-apa. sudah Udah, saya tahan dari sini. Bobot. Di dalam kuncian. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astiullah. Jangan kena tangan, awas Itu belatungnya. belah tuungnya Udah, udah tangan, tangan. Udah, jangan kena tangan Nanti kamu bau seumur-umur kamu Astagfirullahaladzim oh. Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Allah Allah, Allah. <coughs> Tapi biar Aku tanyakan dulu aja Ya, tanyakan aja dulu ya Mas Kaul ya. Maunya apa Astiullah. ya Tapi Warga kan sangat mengharap Nggak ada di sini lah ya Di lokasi ini Ya gitu Eh hey, sosok Aku mau tanya baik-baik. Tolong jawab dengan sebaik mungkin. Walaupun kamu sinik pendatang, tapi sebenarnya keinginan kamu apa berada di lokasi ini? Oh, Mas Baul, pemirsa. Ingin cari teman. Oh, ingin cari teman. Oh, Ingin cari teman, tapi yang dia punya rumah. Yang intinya teman itu nantinya tersihir oleh makhluk ini sundel bolong hingga dia disuruh naik ke bawah tambang gantung diri Astaga. nanti kan meninggal mati jadi teman ini wah lucu banget tuh ya. ini kelakuannya kayak gini jahat banget, mang. jahat banget ini gak bisa dibiarkan. kamu jangan gitu terlalu dekat ya saya nggak kuat nih Oba. Nah, lebih baik kayak gini aja atas permintaan warga insya Allah, saya akan laksanakan lebih saya apa lebih baik saya pulangkan saja ke tempat asalnya Eh hey, makhluk kamu asalnya dari E, pohon gaharu, karena pohon gaharu sudah ditebang mungkin tinggal akar atau bekasnya, kembali saja kamu ke sana, mau nggak mau, ini adalah e, yang terbaik buat kamu, tapi kalau kamu memang memaksa nggak nurut sama aku karena kamu sudah menjadi resah warga sini terpaksa ya dengan tindakan keras